Kita lanjut lagi Tadi seperti biasa Kamera Buluk ini Nge-crash Gak tau kenapa Anjir Ah Udah mah lupa bawa baterai Bawa baterai cadangan Malah nge lagi Ah Emosi benar-benar Double-double aja Wuh Kita Sanmori pake dekal baru First time Anjay. First time Sanmori pakai dekal baru Kan dekalnya udah di review tuh Sekarang kita lanjut dulu ini rombongan udah pada di depan lagi. Tadi benerin apa? Berhenti dulu benerin kamera. Soalnya nggak crash tadi. Tiba-tiba nggak -tiba mau ngerekam. Dipencet record-nya. Jadi kita hari ini San Mori bareng Nirtera Family jadi Jadi hari ini kita Jadi hari ini kita San Mori bareng Nirtera Family dan anak-anak supermoto lainnya. Kurang lebih ada 170 orang Kita rutenya ke 72 Nanti kita lihatlah rombongan di depan Rame dah pokoknya Masar Mori minggu ini Karena Banyak yang dari datang dari luar Bandung Pada ikutan semua kan Lupa bawa baterai Aduh baterai cadangan dua lupa dua apa tiga sih lupa ke bawah anjir ya mau gajah aja cukup lah sampai nanti beres acara tadi lupa anjir pada pantesan tadi tuh pas mau jalan kayak ada yang kurang karena ternyata pas diingat baterai cum baterainya ketinggalan tahi tahi mana udah jauh lagi ingatnya Ngejar rombongan Soalnya takut ke bagian parkiran apa, Takut gak bisa masuk nanti Kalau jauh dari rombongan Udah di ini sih Boking 72 buat acara hari ini Kurang lebih 170 parkiran dari di booking. Nah ini ada sebagian rombongan di depan nih Pada kepisah soalnya banyak Terus ada yang udah duluan Di 72 Karena takut gak bisa masuk ada sebagian yang ketinggalan tuh. Ini dari tracker kok kalau nggak salah. Pokoknya ada cracker Bandung Timur, Bandung Selatan kalau nggak salah. Terus setiap supermoto, radal supermoto sama apanya? BCK supermoto, wear Bandung Raya, itu ya ada berapa itu. Ya, WR Bandung Raya BCK Supermoto, Supermoto. Eh, ulang-ulang nggak -ulang. bener hitungnya anjir WR Bandung Raya BCK Supermoto Radal Supermoto Terus Cracker Bandung Timur Cracker Bandung Selatan Sama apalaginya Pokoknya ada lagi lah Ada sekitar 7 kalau nggak salah 7 apa komunitas 7 kle nanti kita lihat aja lah udah di depan soalnya udah pada jauh kayaknya tadi pada ngumpulnya di nilan hotel nilan hotel faster cuma sayanya tadi misa karena ke atm dulu kan ke ATM dulu, ngisi bensin Terus ini benerin kamera TAI ini kamera emang Penyakitnya kambuh terus Pokoknya aja ini udah record lama-lama Terus nanti pas ditekan stop Dia nggak nyimpan, aduh Kayak pengen panting kamera Bener aja Soalnya suka gitu, kadang udah nge-record lama Pas dipencet stop Dia malah nggak nyimpan, malah nge Loading terus Padahal GoPro Hero 10 prosesor terbaru beli mahal mahal harga delapan juta masih oke keras Uh sejuk semoga aja nggak hujan semoga nggak hujan semoga nggak hujan soalnya kemarin gerimis sih woi woi woi woi saya seperti merasakan ada rintik-rintik air yang turun jatuh ke bawah apakah itu krimis atau apa? Cok, itu apa yang jatuh anjir batang pohon kena helm nah tayo. macet anjir mau ngebut tapi ada rombongan di belakang kaya enak kalau ngebut mah ada rombongan di belakang sekalian parkir di garis putih pak ini garis putih kosong nih gak kalian parkir sini aja parkirnya melintang gitu gak usah biarkan nanggung gitu biar sekaligus bener anjir gerimis cok ini mah harus buru-buru lagi musim hujan anjir ya gerimis benar. kita matiin kamera dulu baru cuci motor padahal gak dicuci sih ngelap-ngelap doang kan? ya basah cu hujan anjir bang kotor gak ini nih gak takutnya ceret <laughs> nah, gak terlalu basah dak. ayo kita lanjut lagi tadi singgah bentar di Faisal di ini ini ambil itu anjir motor guys cakep deh udah ganti dekal baru dekarnya sekarang dekalnya dekar dekal yang sekarang lebih sangar Allah buah berhujan dong semoga di atas enggak pergi Jangan pergilah, janganlah datang hari ini Hujan, aing mau mo Sanmori Nanti beres Sanmori balik lagi ras ini kelihatan gak kamera yuk. kayak gini sih dari kemarin tuh hujannya gerimis doang tapi lama licin kalau gerimis kayak gini tuh mending aspalnya baca baca lagi <laughs> basah sekalian daripada apa kena kena gerimis kayak gini mah licin lah ini dua orang pada kemana di belakangku nggak ada mana ini dua orang di belakang aduh ceret kayak ini pasti ceret lah nggak mungkin gak sih jadi buat yang nanya nggak pakai spakbor kayak gini ceret gak ya udah pasti ceret mau pakai mau nggak pakai spakbor kayak gini atau pakai spakbor yang kecil yang ada stop lampnya itu mah tetap ceret. Jadi ya, kalau nggak mau ceret, pakai spakbor standar, pakai spakbor orinya, jangan pakai spakbor yang stop lamp three in one atau yang ya lepas spakbor. Karena udah udah tahu kan resikonya kalau kayak gitu mah pasti ceret. nungguan dua orang ini dulu lah sudah datang-datang dari tadi tuh. Ini tuh masih setengah 8, eh masih setengah 8 belum ada 7.8 kayaknya. Masih jam 7 lewat 20 kayaknya. 7.2, rest area 7.2 kita masuk. Tutup lagi orang udah dibukain dong. Enggak usah ngartis ya. Langsung aja ya. ya mau, mau. Iya. Ah, lagi malah orang manggil padahal mah teteh ini. Anjir, ini acara R15 semua ini. Rame para bos. Oh, anjir. Di mana udah ada di bawah. Enggak baru, baru naik, tadi pada misa rombongan banyak yang bisa anjir supermoto. Tak enggak sama itu bang Faisal tadi tuh ini anjir, ramai diajak kirain orang tadi di Nilan dulu, anjir! Hah? Kirain orang tadi di Nilan dulu. Orang mau buat opening, padahal mah itu yang apa. hafal. apa loh orang mah? Anjay, kita lihat ke depan sana tuh, super mau Ini banyak yang belum datang, ada sebagian. Anjay, bannernya di RT heroes, bos. Tuh liatin tuh biar ner- di RT heroes. Korek, korek, korek iya. Aing orang ini kemana dua orang? Gak muncul-muncul, ah. Gak terlalu ceret dalam kalau masih kering gitu mah. Uh, banjir supermoto tujuh mah hari ini. Rest area 72 dipenuhi sama supermoto semua cok. Dari depan sampai belakang tuh itu ada Scoopy, ada R15. Jadi gabung ada acaranya R15 juga sama acaranya Scoopy. Tapi paling banyak supermoto sih ini no cool, no party anjay bang bang coba sebutin nih ada berapa komunitas bang kurang lebih ada coba sebutin satu apa BCK SMB Bandung, SMB Bandung, SMB Bandung, BCK BCK, BCK Supermoto iya, Cracker, Cracker Garut, Garut Bandung Selatan Cracker Bandung Selatan Cracker Bandung Timur iya, terus Cracker dari, Garut juga ada ya uh, dari Tangerang dari Tangerang Sistiap terus setiap supermoto, radal supermoto dari Kereker Jakarta Bandung Timur, iya Kreaker Bandung Timur, lagi sama... pokoknya banyak mah. Yuyo. Hari ini mah acaranya di Teros. Ramai pak, ramai Apa ya? party. Coba dulu. Ah. Ah, coba lihat. Pak, Gak pakai BH sama so, so, ah. Ini apa katanya? Uh. Ada bayar Bandung juga. Bayar Bandung parkirnya dimana? Oh di depan situ. Bayar Bandung. Rame parah hari ini mah tanggal 6. Februari 2022. San morinya. Ada berapa orang yang ikut? Bayar Bandung. 15. Lumayan lah. Tapi ini belum, belum semua datang sih. Masih ada kayak Bandung. Kreker Bandung, Bandung Timur belum ada. Kreker Bandung Timur belum datang sama apa tadi. Jadi masih ada yang belum datang. Tapi udah rame kayak gini, cowok udah penuh. Gimana nanti mereka datang mau parkir di mana? Anjir. Kita duduk di situ dulu. Ya pokoknya kalau di total-total ada sekitar 170 motor lah, sekitar eh, 170 orang. Guys, welcome come back itu kalian ada like, share, eh ke sumi. Bacot Mas. Hai. Nama Anda siapa, Mas? Nama saya Yudi Sindra. Kurang ganteng, ganteng. kudu Supreme Hah? Kurang dikat no, no mana? Ma? Kamera-kamera aing. Nama, ay? Nama ay? saya Yudi Sindra. Goblok pula tuh anjing. Jaket aing goblok. Ayo jomblo. Udah dibahas ya, di kamera Pacar Polisi jomblo. Halo polisi jomblo. Mau ngomongin? Ah, enggak kan, ya kan, roasting baik, jangan di di sini ya ma. Cewek kok gak cuman satu? Udah <laughs> cewek mau banyak emang ini cewek banyak, Pak. Emang cewek banyak, kalau cowok baik. baik itu ceweknya. Anjir, benarnya dia teror, dia teror yang tengah tuh. BCK Supermoto, eh, jadi saya mau banyak dulu kameranya. Arul di sini ada mobil Firaun, saya merasa juga. Oh, okay. Bagajan apa? Udah apa Saya dulu dong, saya hai dulu Brody Brody, Brojo, ada sih Brody, Brojo, anjing apa nanda bagaimana? Tentang acara sekarang Udah yang keempat kalinya ya lu acara gini? Mantap Mantap Ini jalan berdua kali loh ini jadi apa nih Ini dia benar ketum gimana ketum Wah asik sih acaranya El Presiden El Presiden Acep pecah Nih, nih lebih disebut Teu Terus apa lagi ya lah pokoknya Aiki gimana tanggapan Aiki tentang acara ini Bingung we Malatak Bingung Yo orang mana ini orang mana ya Teo, bagaimana acara hari ini? Wah, termauk Terpauk Ajih, Tanggapan TTT acara sekarang gimana? Senior Senior Awal kita ini positif, nak Tuh, lihatin tuh, Supermoto semua, bos Dari belakang sampai depan, tuh Dari depan sampai belakang maksudnya, mah Supermoto semua penuh sama supermoto hari ini area 72 banjir supermoto bos eh motor yang I review kemarin lagi naik di atas panggung itu lagi dipoto sama Tebila halo bos Single bos Single bos anjay penuh Tris kamu mau Willy Tris. mantap banget slebel lihat celananya udah penuh Calon istri lagi, calon istri ayang, ah, ayang. calon istri lagi foto, masa foto sendiri, jaring udah biasa, aduh. Sekarang kita ngeri record dari atas, nih R15 rombongan R15 Supermotonya ada dari semua uh, sampai ujung sana, campur sama Scoopy dah. area tujuh dua banjir selautan Supermoto Rame parah hari ini mah bener-bener. Kemarin yang pertamanya, yang kemarin tuh nggak terlalu rame, ya. Lumayan lah yang kemarin, sekarang lebih ramai lagi. Sekarang, wah Anjay. oke, sekarang kita pada bubar ya, bukan bubar sih ke bawah lagi ke pastor ngopi di bawah. Tapi ini udah, udah, ada sebag, udah sebagian yang apa ah, ngomongnya kok susah amat sih ini mulut. <laughs> Tapi ini udah ada sebagian yang balik. Ayo balik, ayo balik. Tadi ada berapa ya? Lumayan. Ada dua ini kan, Jadi udah mulai kepapas sedikit. Tapi dah ini masih rame juga sih. Gue aing mau naik. Gue belum. Coba yang itu dengar. dah nah, ah. <laughs> mati anji coba lagi lagi coba kalau udah udah <underottom dreamed Deadlands> hahaha, <laughs> <sium> ah, hahaha, ya. ah, hei, hei, gak ada ngok a, punyain gangok ya, eh, punyain gangok tuh, hahaha, <dllsmit> injeksi bos, eh, gak ngok gangok ngok ah. punya mana aku tuh, hahaha, coba coba ya, ya, ah, nggak bisa diajak main balap ya mah. Ah, nggak bisa malam nggak bisa, bisa malam ya mah? Coba mana duluan, duluan? Bukan gitu, nggak bisa kita gitu, coba. Bisa. <laughs> Mati ya. Eh. <laughs> kita lanjut. ini baterai, kamera tinggal berapa persennya wow. Banjir, antri Ya kita nge-shoot yang masih ada aja lah ya Kan yang lain udah pada balik tuh Udah pada misah nih sisanya lah Ini juga rombongan belakang Yang rombongan depan mah udah jauh Masih lebih banyak lagi rombongan depan tadi Udah pada di depan jauh Sisa ini yang di belakang Tuh sampai depan anjir sampai ke depan sana tuh. Semoga aja baterainya masih cukup lah ya, sampai ke nilan Kalau nggak cukup, kameranya dibanting sama nggak ada kencanda, enggak ada duit lagi buat belinya, cok. Tuh, uh ramai gia gitu, Jet yang pernah saya pakai di konten tuh, prj udah jadi lagi. Kemarin habis dibenerin di nama starternya, sekarang udah jadi lagi. Sekarang saya sendiri yang di depan, yang lain udah pada jauh sih, udah pada nyampe ini. Kayaknya rombongan yang di belakang ada berapa orang? Begini, bos. Satu, dua, tiga, empat, nggak bisa hitung nih. Kebanyakan aja. <tuh> Ini mah baru cuma sebagian. Sekarang yang sebagian tuh, Karena yang sebagian udah pada misah. Cakep, bos! Cakep, bos! Cakep! Anjir, motornya baru jadi, wah! Tapi belum masang swing ngarep. Swing arm-nya apa? Masih harus dibikin bushing lagi. Tuh. Wui, cakep supermoto jarang nih ring 14. Kapan lagi supermoto ring 14 ya. Kaki-kaki nanti full SE. Ini tinggal oh monoshock-nya udah dipasang belum? Belum, kayaknya. Nanti sama swing arm. Ini masih pakai swing arm standar. Ah, lupa nge-record tadi pas masuknya, tapi enggak apa-apa lah. Ini juga udah masuk sih. anjir replika KTM nih cuma mesinnya nggak tahu Tiger atau apa itu kaki-kakinya KTM coba bodinya juga rangkanya juga mirip KTM kayaknya bos helmnya bagus bos <guluh> ls2 nya mana lecet Emang dikit gue juga mau jual ini pengen ganti arai. tuh Gue kemarin silahkan Jatuh, parah Encik rame gini co Buuh, tempat kopinya nih enak Ini di daerah Pasteur, Nilan Hotel mbak mesan es teh manis eh jangan es teh manis deh teh pucuk ada enggak Oh enggak ada deng nah? bang bang bang oh-oh-oh-oh Aduh ngenakianya Mau pesan teh pucuk ada nggaknya? Istri Aing sendiri yang bom oh nggak. Kirain aing sendiri yang masuk bohelo. Dan udah pada bubar semuanya karena udah beres udah siang sih. Ini anak dari Bandung. Kalau ini macam campur Ada yang udah apa duluan karena mau istirahat. Nanti mau lanjut balik lagi ke Jakarta ke Tangerang. Jadi ya udah sisa segini doang. Oke jadi mungkin. Cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. Nanti next San lagi, ya nggak tahu kemana nanti masih direncanain juga. Oke, okay. ditunggu video-video selanjutnya. Ini kita mau pada balik semua. Udah mau siap-siap balik pulang ngantuk, mau istirahat. Cuk. tadi tidur jam berapa? Jam 4. eh setengah 5. Bangun jam 6 anjir. Gara-gara larang. Oke, okay. see you next video.